Voice of Baceprot, grup band metal asal Garut Jawa Barat, band yang beranggotakan tiga perempuan yang gemar bermain musik, yaitu, Firda Kurnia pada gitar sekaligus vokal, Widi Rahmawati pada bass, serta Is City Aisyah penggebuk drum. Band ini sudah sering manggung di beberapa negara Eropa, bahkan antusias orang-orang Eropa sangat tinggi ketika band ini membawakan lagu-lagu metal.